Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya uh, Sekedar sharing Untuk teman-teman Yang mengalami mati lampu uh, Pada motor injeksi ya uh, Terlebih pada Motor scoopy seperti ini ya nah, uh, Langkah yang harus dilakukan ya Nah Sebenarnya permasalahan Dari sini ya uh, Cuman uh, mungkin untuk agar tidak bingung, kita lihat uh, contohan saja ya. Ini kontak kita on -kan. Nah, lalu kita nyalakan motornya. Uh, jadi posisi di sini itu lampunya itu tidak menyala ya. Kita coba jarak jauh, jarak dekat. Nah, masih off ya. Nah, Uh, biasanya kan uh, kita mencari di bagian ini ya, ini adalah bagian jarak jauh dan jarak dekatnya nah ketika kita sudah apa ya, sudah buka ini ya, nanti kita cek arus yang dari bawah itu ada apa enggak ya uh, bisa menggunakan tas pen DC jangan di pada ground seperti ini ya, karena nanti akan uh, putus putus lagi sekrenya ya Nah, kalau dipastikan uh, arusnya itu yang dari bawah itu tidak ada nah teman-teman bisa cek di bagian sekring sini ya karena uh, biasanya teman-teman itu bingung mencarinya uh, kalau untuk motor injeksi itu ada sekringnya tersendiri ya di bagian sini ini Nah kita bisa lihat uh, di bagian tutupnya ini ini sudah saya buka untuk mempersingkat durasi videonya ya Nah di sini uh, jadi semua alurnya itu ada sekringnya ya jadi ketika nanti ada Konsleting uh, uh, otomatis akan putus di bagian sekring ini okay, seperti itu Dan untuk lampu ini ada di urutan nomor 2 kanan ini ya bawah ini ya Nah heat light 10A Oke okay. Ini biasanya di bagian sini itu ada uh, Serapnya ya Jadi nah itu Itu adalah tempat serapnya Jadi memudahkan kita tidak usah beli nanti kita ambil dari sini tapi karena ini sudah habis kita akan menggunakan simbolnya aja menggunakan kabel ya ini kita lepas dulu yang tadi nomor 2 ya ini kita lepas menggunakan tang Aduh, dan kita juga sudah siapkan ini ya ini adalah kabel-kabel yang sudah kita kelupas ya nanti kita ublublukan saja <laughs> kita lilitkan saja di sini ya oke nah ini karena kita tidak tidak punya ya karena tidak punya si kring. ini lebih hemat kalau untuk tebal twistnya itu bisa jangan terlalu banyak ya ini cukup dua saja dua cukup nanti kalau terlalu banyak itu uh, jadi tidak bisa ketika ada konslet itu tidak bisa putus ya nanti malah berakibat ke yang lain ya. Oke cukup seperti ini Nah kenapa bisa Tadi itu lampunya mati ya Ketika teman-teman bisa amati Di bagian dalamnya ya terlihat Bahwa sekringnya ini putus ya Terlihat ya Oke Nah Jadi ini kita coba pasang lagi <tuh> Kita coba nyalakan lagi ya Oke lampu jadi sudah menyala ya Jadi eh, ketika teman-teman bingung Kok arusnya itu tidak ada Teman-teman eh, bisa cek di bagian sini ya eh, Jadi di bagian eh, dekat aki ya Jadi disitu ada sekringnya itu Nah oke okay, semoga ilmunya bermanfaat Untuk teman-teman yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh